Selamat datang kembali di Youtube channel Alana Sukalani Di video kali ini kita akan bahas seputar standar layanan informasi publik di desa Jadi di video-video sebelumnya kita bahas seputar korupsi dana desa Maka salah satu untuk mencegah terjadinya korupsi dana desa Ada partisipasi masyarakat Ada keterlibatan masyarakat di dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa sehingga potensi-potensi itu dapat ditekan, dikurangi, dicegah, diawasi oleh masyarakat Pemerintah pusat tidak akan mampu melaksanakan pengawasan ketika masyarakat tidak terlibat Maka tugas melaksanakan pengawasan itu ada di masyarakat Kalau kita memiliki kepedulian eh, terhadap desa kita, maka kita awasi Tapi di video kali ini kita akan bahas tentang dasar-dasar Uh, kewajiban uh, pemerintah desa menyampaikan informasi publik ataukah hak-hak informasi publik warga desa. Jadi irisan keterbukaan informasi publik dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa ya di Pasal 24 asas penyelenggaraan pemerintahan desa itu antara lain tertib penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan, partisipatif dan akuntabel. Dalam Pasal 26 ayat 4. Undang-Undang Nomor 6, salah satunya melaksanakan prinsip tetap pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, korupsi dan nepotisme. Nah, Pasal 27 Undang, -undang Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaran pemerintahan desa kepada Bupati atau Wali Kota dan wajib menyampaikan kepada masyarakat. Nah, pasal 68 ayat 1, masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, kemudian pasal 77 ayat 1 undang-undang nomor, nomor 6 tentang desa, pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabel dan kepastian nilai ekonomi itu di bidang ekonomi. Ya. Kekayaan milik desa. Nah, pasal 82 ayat 1, masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa Pasal 82 Ayat 4 Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMDES Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDES dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDES kepada masyarakat desa melalui layanan informasi pada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa Paling sedikit satu tahun sekali Nah jadi ya Di dalam pasal 82 ini Pemerintah desa itu wajib menginformasikan RPJMDES Wajib menginformasikan RKPDES Wajib menyampaikan menginformasikan APBDES kepada masyarakat umum Melalui layanan informasi dan disampaikan juga di dalam musyawarah desa minimal satu kali dalam satu tahun Nah itu, jadi APBD itu hak informasi publik bukan rahasia negara bukan ditutup-tutupi harus disampaikan ke publik dan wajib disampaikan di dalam musyawarah desa 86 ya, sorry Pasal 86, mengatur sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Itu, jadi sahabat-sahabat desa, ayo awasi, cek APBDes di depan kantor desanya, atau kapasitas proses umum apakah ada atau tidak. Inilah di dalam Undang-Undang Nomor 6 beberapa pasal yang menyebutkan bahwasanya kewajiban pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat dan masyarakat berhak mendapatkan atau meminta informasi publik sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi terima kasih, semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar nanti kita lanjut di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh